Desa Jambuluwuk Desa Jambuluwuk merupakan salah satu desa di wilayah kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Dengan luas wilayah 100.856 hektar di atas permukaan laut 650 meter dan tinggi curah hujan 120 meter kubik yang terbagi dalam dua dusun enam rukun warga dan 16 rukun tetangga. Tercatat bulan Desember tahun 2021 lalu, jumlah penduduk Desa Jambuluk sebanyak 6.838 jiwa berprofesi sebagai buruh pabrik, pekerja swasta, dan buruh tani. Visi misi Desa Jambuluk membentuk tata kelola pemerintahan desa secara profesional transparan, terukur, berkomitmen, akuntabel guna mewujudkan Desa Jambulubuk yang adil, makmur, sejahtera dan bermartabat. Dipimpin oleh Bapak Mulyana, Desa Jambulubuk selalu mengembangkan potensi juga inovasi baru untuk selalu maju. Terdapat 10 buah posyandu dan memiliki kader berjumlah 50 orang. Poshandu Jambulwuk sendiri dalam menyebarkan informasi masih mengandalkan komunikasi langsung dan juga menggunakan media sosial WhatsApp. Saat ini media sosial merupakan salah satu media komunikasi yang mudah digunakan di mana saja dan kapan saja. Namun, Poshandu Jambulwuk sendiri belum memanfaatkan kemudahan media tersebut sehingga peran media sosial seperti Instagram dinilai kurang efektif karena minimnya edukasi mengenai pemanfaatan media komunikasi digital. Maka dari itu, kami mahasiswa dan mahasiswi Universitas Juanda Bogor ingin menyampaikan ilmu serta pelatihan kepada ibu-ibu Kader Posyandu untuk memanfaatkan Instagram sebagai media informasi. Thank uh you. -huh. Akhirnya kita di Desa Jambulubuk untuk melaksanakan KKR di tahun 2020 ini Membawa kebahagiaan, membawa nilai positif dan dampak yang baik Kepada para para masyarakat yang ada di sana Khususnya untuk kamar posyandu yang akan dikembangkan Semangat! persiapan makanan untuk yang acara besok di hari Selasa teman-teman semuanya kami dari kelompok 5 KKN Visipkom 2022 yang akan mengadakan pelatihan literasi media digital kepada ibu-ibu kader posyandu hari ini agar ibu-ibu bisa memanfaatkan uh, media Instagram sebagai tempat untuk bertukar informasi ikuti terus keseruan kita dadah Terkasih ya. salam, salam, salam. adik kalau terkasih salam teman terkasih saudara-saudara, terkasih teman-teman, terkasih saudara-saudara, terkasih dari teman terkasih saudara-saudara, dari teman dari pelatihan-pelatihan aja, pembinaan, bergabungan, Ritma, ya, kalau ada acara Love Me, Love Me, Love Me, Love Me, Love Ada, mungkin itu ada pembinaan-pembinaan. menggunakan aplikasi Instagram enggak bu untuk menyebarkan informasi kesehatan Posyandu pasti, ke depannya? Pasti. pasti. Ya, pasti. pasti. Uh, tadinya, tadinya ngerti sekali uh, uh, ya, ya? Jadi udah paham ya bu sedikit sedikit mah. Iya. Walaupun belum paham bener nah, kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jadi kegiatan KKN kita yang hari ketiga. Di sini kita akan ikut serta dengan kegiatan fashiondo untuk dokumentasinya, oke. Okay? Kita lihat keaksi apa keseruan kita saat ini. Yuk, gas kuih. jam Jumat tanggal 22 Juli 2022 kami mau ngadain pemantapan nih mengenai materi yang udah kami sampaikan ke ibu-ibu Boyanndung nah materinya itu tentang pemanfaatan sosial media tapi gak cuma pemantapan aja kita juga mau ngadain penutupan pakaiin 2022 yuk simak terus acaranya gimana oh. ada ada semua di desa Jambu yang mudah hati ada -ada yang ada dikasih ke ke kader desa Jambu bisa bermanfaat untuk kami dan serta ilmu yang kami dapat dan buat ada, ada semua bisa bermanfaat buat ada ada semua untuk kelanjutan kedepannya ini kan udah sering kita dengar di media media juga ya di berita berita Ya di mana mana kan kayak gitu kita dulu makanya jangan cuma langsung komen <Sunggur> orang-orang bisa tahu informasi tentang pochandu juga bisa mengurangi memori di handphone kita jadi nggak usah banyak-banyak banyak gambar gitu kata bantu kata bantu eh, obat Yaudah itu obat <s25>